Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Saya Nandang Ade Malam hari ini insya Allah Saya akan melaksanakan kegiatan Mengetuk pintu Berkah di malam hari Saksikan terus Untuk sahabat-sahabat subscriber Dan mudah-mudahan Saya dan sahabat-sahabat subscriber Selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Yuk kita ikuti terus Video keseruan Anak Ade Official Eh, okay, alhamdulillah. Wah, nggak nggak nggak nggak banyak, amin banyak, aduh, bau, bau ini alhamdulillah, ini ini mau mana, pulih kita Oh nyadu aduh emang ambil wista masukkan masyarakat kak Ma. Ya Allah Kita ambil Ya Allah Amin sehat Jangan Amin Amin Oke sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada Kali ini saya diajak oleh salah satu warga Untuk Berbincang-bincang kepada si emak. Saksikan terus videonya. Jangan lupa di like, di share, dan di komentar yang positif serta di subscribe. Senang kita ya ah diobrol apa sehat panjang umur kamu tapi kita alhamdulillah Oke okay, sahabat subscriber dimanapun Anda berada Kebetulan jalan yang kami lalui menuju kampung tersebut Sangat gelap, sepi dan tidak menurutkan niat saya Untuk berbuat baik Karena saya sudah mengetahui bahwasannya Sebaik-baiknya manusia Ialah yang bisa bermanfaat untuk orang lain Oke okay, ikuti terus kegiatan saya Ya, sahabat-sahabat subscribe. Nah, eh, cuman, bawa mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, sedikit rezeki Dengan Nanda tapi Nanda kami ya. Pokoknya nandang doa sehat Doa keluarga mudah-mudahan aja Jadi rame, anak Anak kok Enggak, enggak, Enggak, kami